ke kabar pertama, persahabat kita mampir ke akun Indosiar yang tentunya menginfokan bahwa ada makna lagu Lentera, persahabat ya. Dengan uh, lagunya Lentera ini kita semua merasa bahagia dan bangga bahwa lesi kejuaraan ini tentunya berkualitas dan sangat membanggakan sekali. Kita lihat di postingan Indosiar ini. Makna lagu Lentera ku takkan membuatmu jatuh dalam kegelapan karena cahayaku akan selalu menerangimu. Terima kasih telah lahir di duniaku selamat datang anakku. Sebuah karya yang aku persembahkan untuk abang L kesayangan aku. Semoga aku bisa selalu jadi Lentera buat kamu, Lesti Kejora. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Lentera, inilah lagu untuk Abang El dari Bunda Lesti Kejora Komen kalau kalian suka dengan lagu Lentera ini dong Katanya tuh persahabat ya Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya, dari akun Fazira Alia Suka banget Min setiap hari diputar berulang-ulang kali Nyampe banget ke hati liriknya sangat bagus Wow Ada juga komentar lain diberikan dari akun i nscor fitriani 8184 suka banget dong min katanya tuh banyak sekali yang mensupport dengan tulus hingga tentunya mendukung yang terbaik karya-karya dari idola tayangan Lesti maupun kakak Rizky Bilar Ke kabar berikutnya para sahabat ini ada momen spesial yang membahagiakan juga Ketika Ibu Riana, istri dari Gubernur Lampung, berkunjung untuk Baby BBL ke rumah Leslar, perhatikan kakak Bilar sopan banget ya, Masya Allah. Tentunya ini suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang kita dapatkan. Dedek Lesti maupun kakak Ristibil selalu mencontohkan yang baik, selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Unggian ini pun diripost kembali oleh akun Lesti bilar Gallery Underscore Ada kalimat Kelsen juga yang dituliskan di postingan ini Lesti definisi dari dibenci sama buturan debu tapi disayang sama bongkahan berlian Wow luar biasa Masya Allah pokoknya Alhamdulillah Banyak yang sayang kepada Papa dan Bunda dan Abang El tentunya Luar biasa banget persahabat ya mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan um, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik di sini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Mazda Alwa masya Allah bikin melihat tuh Markona siapa lesti kejora orang tua angkatnya juga bukan kaleng kaleng coba yang suka nyinyir buka mata lu siapa lesti kejora itu wow <laughs> Cepet sadar ya, yang suka bikin kotoran katanya tuh persahabat ya kalian yang tentunya selalu mau fitnah selalu menjelekan kalian buka mata baik-baik karena lesi kejora ini adalah orang baik yang selalu disayang dengan tentunya tulus dari orang-orang baik juga ini salah satu pembuktian yang selalu membuat kita bangga dan bahagia kepada idola kesayangan kita ini dan kita lihat juga ke kabar berikutnya, ada kabar terbaru dari Amabel Lenata, wow, Masya Allah banget ya, akhirnya kita melihat kekiutan ini, Amabel menjenguk baby L langsung digendong tuh, baby L nya, wow, Masya Allah banget yang luar biasa, di postingan ini pun tentunya ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Amabel Tengokin ADL dan ketemu Enin Mama Kejora terus ngejagain ADL di ditemenin Enin Saya selalu ADL Tumbuh menjadi anak yang pintar Dan soleh nanti kakak ambil Main lagi ya gemes banget Ya persahabat Masya Allah luar biasa hingga komentar pun Banyak sekali diberikan Dari akun official. Wah Masya Allah gemes Banget kak Ambil jagain abang L Ya Masya Allah banget ya ada juga komentar lain diberikan dari Angkum dunia leslar Masya Allah gemes banget nih kakak Kayak kakak sama adiknya Hehe, katanya tuh masya Allah luar biasa pokoknya bersahabat ya Doakan saja mudah-mudahan abang L Ini tumbuh dewasa dengan kuat dan sehat dan selalu membanggakan orang tua Amin Dan untuk kekar berikutnya juga kita keunggahan langit musik yang melangit musik mengunggah sebuah postingan uh, lagu Lentera Lesti Kejora Perzabeth. Di sini kita salvo dengan kalimat yang luar biasa juga dituliskan. Berkat kolaborasi spektakuler dari Meligus Lau sebagai pencipta lagu, produsen musik Andi Rianto dan dinyanyikan oleh Lesti, lagu berjudul Lentera ini mampu mengungkapkan perasaan mendalam seorang ibu. Video musik Lentera langsung masuk trending YouTube, loh. Menurut kamu, gimana lagu baru Lesti Kejore ini, sahabat? Dengarin di aplikasi Langit Musik Lesti Lentera atau klik link di bio. Wow, Teh meli aja langsung berkomentar, memberikan love hitam 5 sekaligus. Wow, luar biasa banget ya! Idola kesayangan selalu menjadi trending topik, mudah-mudahan berkah dan selalu.